Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada selamat sore Kembali di TV hadir Untuk mengabarkan informasi terbaru Dan kabar baik Seputar idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini kembali kita mendapatkan tentunya kebahagiaan langsung dari Papa Billar dan fanbase yang sangat luar biasa persahabat ya Papa Billar ini mengunggah sebuah postingan chatting pesan dari sahabat Leslar persahabat ya saat tentunya memberikan semangat juga untuk Papa Billar saat tim sepak bolanya tidak memenangkan di Liga Inggris Persahabat ya di situ ada sebuah kalimat Sabar Kak Katanya tuh Masyarakat Abang Sehat Rusia Ini mengomentari postingan Foto Abang Fatih Ini masalah banget ya Ternyata ada Kesalahan Dalam penulisan Kita simak di kalimat Yang diposting oleh Bapak Bilar Mungkin maksudnya Masya Allah kali ya, ngapa jadi masyarakat katanya itu ya <laughs> Ini ada salah penulisan dari sahabat Leslar yang bikin ngakak banget ya Maksudnya sih Masya Allah, ini tulisannya masyarakat Memang ah, tentunya bikin happy sekali, Masya Allah luar biasa, pokoknya kita bahagia Alhamdulillah setiap harinya selalu diberikan kejutan-kejutan gadget spesial dari Lesti dan Bilar Postingan ini pun direpost kembali oleh akun Leslar Al-Fatih, underscore FC, ada kalimat caption yang dituliskan. Gini doang ngakak Bang Bi, pasti nggak tahu ya kalau nulis nama dia juga sering tipe, bilar jadi bulat katanya tuh ya, aduh masya Allah banget ya pokoknya happy sekali bikin ngakak banget ya kelakuan dari fanbase dari fans sejati juga masya Allah. apalagi idola kesayangan kita emang pasangan yang sangat gesrek sekali kemudian persahabat kita simak juga di unggah berikutnya ada vitamin bahagia juga di channel youtube Rizky Bilar yang tentunya meng video fantastis harganya Audemars Piguet Cowills hobi jam jadi milik Bilar wow ini tentunya membahas soal jam tangan, persahabatnya masya Allah. Semoga dukungan semakin banyak untuk idola kesayangan kita dan vlog-vlog terbaru. Mudah-mudahan bisa masuk jajaran trending kembali. Berikutnya persahabat ada vitamin bahagia sore hari ini. Abang L. Ini ketemu dengan Ivan Gunawan Masya Allah banget ya Abang Fatih menjadi sorotan Menjadi pusat perhatian Sekali yang bikin lucu Dan ngakaknya persahabat dia. Kata Ivan Gunawan nih anak kecil sudah mempunyai anak Wow <gifat> Bocil udah punya anak kata Ivan Gunawan Aduh Masya Allah banget dia ya, pokoknya kita dibikin ngakak dan pastinya happy banget ya vitamin selalu kita dapatkan setiap harinya bikin imun semakin naik Masya Allah momen ini pun direpost kembali oleh aku Leslar al underscore FC juga dipersabat ya ada kalimat caption yang dituliskan Definisi bocah, udah punya bocah Tuh persahabat ya Hingga banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan Dari akun Instagram Fitri Kutel mengatakan Masya Allah manikasib muka bantal oge Katanya tuh ya Semua pastinya dibikin salvo dengan penampilannya Abang Fatih Kita lihat juga persahabat komentar lain diberikan dari Aisyah Ramadan 91 Sumpah 100 kali dia ganteng manis ah, pingin gigit bibirnya gemoy itu tuh luar biasa banget ya. Selalu bikin salvo, Abah Fatih memang penampilannya luar biasa. Semakin hari semakin tambah lucu, tambah menggemaskan dan pastinya selalu tampil keren dan ganteng. Dia berikutnya juga persahabat di Unggahan ini baru saja memposting. Tim Leslar Entertainment juga ikut Di persahabat ya, ada Bang Poril Ada Kak Uya Munzi, ada Tentunya Bagas dan Lintar Lagi pada makan bareng Idola kesayangan, Masya Allah banget ya Dan terlihat memang Untuk Tim Leslar Entertainment Sekarang sudah lebih fresh Masya Allah penampilannya juga luar biasa Semoga betah terus bekerja Dengan idola kesayangan Kita, dan berikutnya juga persahabat Kita mampir ke unggahan bunda lesti gejora saat memposting foto bareng abang fatih ini dikomentari oleh papa bilar. di sini papa bilar mengatakan mau jadi rapper yana. wow mau jadi rapper katanya itu abang fatih ya iya doang pastinya mau ngalahin papahnya ya masya allah. dan kita simak juga ke fashionnya abang fatih. outfit yang dipakai hari ini persahabat. merek berberi. Ini dibantu seharga Rp 5.858.203 Wow, hampir 6 juta harga baju yang dipakai oleh Abang Fatih hari ini Semoga berkah barokah semuanya Dan semoga juga kita mendapatkan kebahagiaan selalu Dan pasti kita masih menunggu cidukan vitamin terbaru berikutnya di sore hari ini Jangan kemana-mana, tetap stay tune